Saat masih bersaragam Barcelona, Messi merupakan salah satu pemain tersubur di La Liga dengan rasio gol 0,91 per pertandingan. Artinya, hampir setiap Messi dimainkan, ia bisa mencetak gol. Tapi sekarang di PSG, untuk sementara ini rasio gol Messi ada di angka 0,3 saja. Ada apa sebenarnya dengan Messi? Apa karir Messi sudah habis? Pada pertandingan babak 16 besar Liga Champions 2021 antara PSG yang menjamu Real Madrid di Park de Prince, Messi hampir tidak bisa berbuat banyak. Meskipun PSG sering menekan, namun tak ada gol yang tercipta hingga 90 menit pertandingan. PSG tercatat 21 kali melakukan tembakan dan 8 diantaranya on target. Namun hanya satu gol tercipta di pertengahan ini, itu pun terjadi di menit ke-93 melalui aksi klien Mbappe. PSG sempat mendapat penalti di menit 62, namun sayang, Messi yang menjadi Algojo gagal menjalankan tugasnya dengan baik, tenangannya masih dapat dibaca dan dipatahkan oleh Thibaut Courtois. Messi yang dulu diperkirakan akan tampil moncer bersama Mbappe dan Neymar, justru belum menunjukkan tajinya seperti yang dilakukan bersama Barcelona. Bahkan sejauh ini, Messi hanya mampu menyumbang dua gol dari 14 penampilan di Liga. Tapi untungnya, Messi masih bisa memberi kontribusi positif di kejuaraan Eropa dengan mencetak 5 gol dari 6 pertandingan. Di sisi lain, Barcelona juga dalam kondisi kurang baik selepas ditinggalkan mega bintangnya tersebut. Income dari ke-23, Blaugrana masih terdampar di posisi empat klasemen. Selain itu, Barcelona juga terlempar dari UEFA Champions League dan harus berpindah kasta ke UEFA Europa League. Rupanya tak seberis itu saja kesalahan Barcelona. Pada leg pertama babak 16 besar UEFA Europa League yang menjamu Napoli Camp Nou, Barcelona hampir saja tumbang dari sang tamu. Di menit ke-29, Napoli berhasil mencetak gol pertama melalui sepakan keras Piotr Zielinski dan skor tersebut bertahan hingga turun minum. Barcelona masih beruntung bisa lolos dari kekalahan setelah akhirnya bisa mencetak gol dari sepakan penalti Ferran Torres di menit ke-59. Meskipun pada laga tersebut Barcelona tampil mendominasi dengan mencatatkan 24 percobaan, namun, hanya lima saja yang on target, sedangkan Napoli tampil efektif. Meskipun hanya mencatatkan empat kali percobaan tendangan ke gawang, namun semuanya on target. Barcelona masih terseok seok di kancah domestik maupun internasional, padahal mereka sudah mencoba berbagai cara, termasuk mendatangkan legenda mereka, Xavi Hernandez, sebagai pelatih. Apakah serapu ini Barcelona tanpa Lionel Messi, atau tak ada yang bisa dilakukan Messi jika tidak bersama Barcelona? Entahlah. Yang pasti saat ini keduanya dalam keadaan sama-sama merana -sama setelah berpisah